Kontroversi Ria Ricis dan anaknya di jetski tanpa jaket pelampung. Aksi Ria Ricis dan suaminya, Tokurian, yang membawa anak mereka, Moana, bermain jetski telah menimbulkan banyak kontroversi. Hal ini bahkan disorot oleh media asing seperti Insider, media dari Amerika Serikat. Yang menyoroti aksi Ria Ricis dengan artikel berjudul, A YouTube mom with 30 million subscriber filmed her baby on a jet ski with no life jacket, spark concern among viewers. South China Morning Post juga memberikan sorotan dengan artikel berjudul, Indonesian YouTuber Under Fire for Video of Infant Daughter on a Jet Ski with No Life Jacket. Ria Ricis akhirnya bersuara mengenai kritikan yang dialamatkan kepadanya dan menyatakan Moana sehat dan baik-baik saja. Media asing bukan hanya menyoroti aksi Ria Ricis, tetapi juga menyebutkan bahwa aksi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemirsa. Video yang diunggah Ria Ricis menunjukkan Moana digendong oleh Toku yang sedang mengendarai jet ski, tanpa jaket pelampung yang membuat banyak orang merasa khawatir. Selain itu, Media asing juga menyebutkan bahwa aksi ini tidak sesuai dengan panduan keselamatan dari pabrik jet ski yang merekomendasikan bahwa semua penumpang harus dapat dengan aman menyentuh lantai jet ski. Dengan kedua kakinya, walaupun Ria Ricis menyatakan Moana sehat dan baik-baik saja, aksi ini tetap menimbulkan kontroversi dan mengundang kritikan dari masyarakat. Beberapa orang menganggap aksi ini tidak aman dan tidak sesuai dengan standar keselamatan, sementara yang lain menganggap ini sebagai aksi yang tidak pantas dilakukan oleh seorang ibu. Secara keseluruhan, aksi Ria Ricis dan suaminya yang membawa anak mereka bermain jetski telah menuai banyak perhatian dari media asing dan masyarakat, yang menimbulkan kekhawatiran dan kontroversi. Meskipun Ria Ricis menyatakan Moana sehat dan baik-baik saja, Aksi ini tetap menjadi perhatian dan perdebatan di kalangan masyarakat. Kontroversi ini menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat tentang keamanan anak-anak saat bermain jetski. Beberapa orang menganggap tindakan Ria Ricis dan suaminya tidak bijak karena tidak memberikan pelindung yang cukup pada anak mereka. Sementara yang lain membela tindakan mereka dan menganggap Moana dalam keadaan aman. Meskipun tidak ada aturan yang menyatakan orang tua tidak boleh membawa anak-anak mereka bermain jetski. Namun sebagian besar panduan keselamatan dari pabrik jetski merekomendasikan bahwa seluruh penumpang harus bisa menyentuh lantai jetski secara aman dengan dua kaki. Hal ini penting untuk memastikan keselamatan anak-anak yang lebih kecil dan tidak memiliki kemampuan untuk menahan diri jika terjadi kecelakaan. Selain itu... Beberapa orang menganggap perlu adanya aturan yang lebih ketat dalam hal ini untuk memastikan keselamatan anak-anak yang dibawa bermain jetski. Namun, pada akhirnya, tanggung jawab terbesar tetap berada pada orang tua untuk memastikan keselamatan anak-anak mereka.